Teman-teman, kakak sedang mencari harta karun nih. Dari tadi kakak sudah mencari-cari, tapi belum ada teman-teman. Gimana -teman. kalau kalian bantu? Siapa tahu lebih cepat ya dapat harta karunnya ya teman-teman ya. Subscribe dulu ya teman-teman ya. Makasih. Nih keranjang kakak masih kosong teman-teman. Dimana ya? Kalau kalian lihat, kasih tahu kakak ya. Widi. Ada ayam, lihat ada ayam. Ngapain ayam? Ah, wow, iya, teman-teman. Wah, ternyata dengan bantuan kalian, Kakak langsung mendapat harta karun. Ya, wah, langsung dapat es krim, teman-teman. Wow, ini es krim coklat, teman-teman. Entu -teman. mantul, lihat, teman-teman. Ya, wow, ada es krim apa nih? Es krim haku. Wah, es krim bentuknya ikan, ya, teman-teman. Ya, wah, lihat. Ada es krim hula-hula. Wah, langsung dapat es krim aja nih kakak nih. Wah, kalian nonton kayaknya dapat lebih banyak lagi teman-teman ya. Wah, di mana ya teman-teman ya? Wah, apakah di sini teman-teman ya? Kalau lihat kasih tahu kakak ya. Wah, diwi diwi Lihat teman-teman. Ada Yupi di situ teman-teman. Wah kita ambil ya teman-teman ya. Wah lihat teman-teman. Wow, wow, wow, wow Ada Yupi aja. Wah wow, lihat teman-teman. Ada banyak Yupi. Ada Yupi Mouse Yupi Eksotik Mango dan Yupi Strawberry Kiss. Wah banyak teman-teman ya. Wah langsung dapat es krim dan Yupi ya, teman-teman ya. Cari cari ya teman-teman ya. Wah. Sepertinya kalau di sini banyak ya teman-teman ya. Wah, kakak udah dari tadi cari-cari teman-teman ya. Apa itu tuh kuning teman-teman? Kuning-kuning ya. Widi-widi teman-teman. Dapat marshmallow aja nih kakak nih. Lihat, ada marshmallow bentuknya tapi pisang ya. Wah, unik. Wah, enak ini sepertinya teman-teman ya. Yang udah pernah coba, komen ya. Wah, ada si bebek nih. Wah, marshmallow bebek, teman-teman. Mantul, mantul ya. Wah, Kakak mendapatkan jajanan yang kuning-kuning. Wow, wow, wow, Cari lagi ya, teman-teman ya. Apa ini, teman-teman? Wah, ini bukan harta karun, teman-teman. Itu mah kaleng bekas ya. Ha, sepertinya di sini ya, teman-teman ya. Widih, widih lihat, teman-teman. Betul kan Kakak bilang juga apa? Wah, bersembunyi di sini dia ya. Wah, ada Riko di sini ngapain Riko? Oh, ternyata ini nano-nano milki edisi rico wah ini permen ini teman enak ini permennya nih Wih, ada yupi lagi yupi neon stick teman-teman wah yupi cacing ini ya tapi enak ini kok permen <glicher> wow wow lihat ada permen ciri lagi teman-teman ada relaxa play edisi projun teman-teman wah mantul apa ini teman-teman wah ada mil kita teman-teman Medisinya -teman. banyak ini isinya ya wah keren ada permen lagi teman-teman ada permen blaster ya wah banyak sekali permen ini wah kakak panen permen ya wah lihat ada lolipop. edisi kuda poni ya wah kakak mendapatkan banyak yupi dan es krimnya teman-teman ya wah hampir penuh nih kakak nih gimana ya Wah ada banyak rumput-rumput ya teman-teman ya Wah ada ciplukan juga nih <guluh> Ciplukan bince-cene teman-teman Di teman kalian apa ini namanya teman-teman Lihat Wah ini enak ini teman-teman ya Wah kakak panen ciplukan nih Lihat wah ini enak teman-teman Hmm segar nih Yang mau kesini aja ya <guluh> Tapi disitu kok ada sesuatu ya teman-teman ya Wah, lihat teman-teman, ada tumpukan permen Yupi, teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Banyak sekali di sini. Wah, tahu gini, Kakak tiap hari aja ke sini ya. Dapat banyak permen Yupi, teman-teman. Wah, ini Yupinya mini-mini ya. Wah, mantul sekali nih, teman-teman. Ada Yupi. Kami Big Frank ini Yupi tapi bentuknya hotdog. Wah, emang Yupi ya, unik banget. Wah, ada burger segala ya. Wah, deh, ada es krim. Ada yang bentuknya bintang. Wah, wow, wah, wow, wow. ada yang rasa strawberry juga. Wah, wow, ada Yupi terkaca kaca juga. Wah, wow, kalian udah pernah coba belum ini, teman-teman? Kalau kalian paling suka yang mana, teman-teman? Wah, ada ini. Wah, uh, apa nih? Oh, wah, ada hantu. Yupi hantu, teman-teman. Wah, wow, unik ya. Wah, wow, ada Yupi dinolen. Wah, yang enak nih. Ada Yupi Barisius, Wah matuliti nih teman-teman. Wah ada Jungle Fun juga. Wah wah wah banyak sekali Yupi teman-teman ya. Wah mana lagi teman-teman ya? Kita cari teman -teman, ya teman-teman ya. Sekitar sini siapa tahu kakak panen lagi nih. Widih widih widih apa itu teman-teman ya? Sembunyi di situ teman-teman. Wah wow lihat ya, teman-teman. Wah wow ada mainan teman-teman. Wah ini mainan masak masakan teman-teman. Wah ada kuda poninya juga teman-teman Wah langsung angkut aja ya Gemoy-gemoy ini mainannya nih Wah ada mainan hotdog Kita cari lagi teman-teman tahu -teman. di sini ada mainan lagi Kalau kalian lihat ke situ kakak ya Wah wah wah, wah. Widih widih Iya teman-teman ada ternyata di sini sembunyi Wah ada mainan mobil-mobilan Wah mobil ini teman-teman Mobil molen ini ya Oh, kalian di tempat kalian ini namanya mobil apa, teman-teman? Oh, di sini disebutnya mobil Molen ya. Wah, simpan. Iya. lagi nah, teman-teman. Wah, lihat. Widih, sembunyi di sini, teman-teman. Wow, wow, lihat Ada mainan mobil-mobilan lagi nih Exapater teman-teman ya, Exapater atau apa nih Atau mobil dasar atau apa di tempat kalian Namanya apa ini Apa ini mobil beko ya Wah, gitulah kira-kira ya namanya teman-teman ya Wah, berat nih Kakak butuh bantuan nih Wah Lanjut aja ya teman-teman Siapa tahu masih ada ya Sini ya, di semak-semak ini ya teman-teman ya Wah, hati-hati ya teman-teman Takut ada ular ya Oke, hey. oke kalau main jangan jauh-jauh ya teman-teman ya bahaya cari lagi teman-teman widi apa itu teman-teman bersembunyi di situ wah lihat teman-teman ada permen lagi Wow wow wow. banyak sekali permennya teman-teman wah ada lollipop ada permen kipas juga wah panen ini kakak nih wah yang mau komen ya wah buka warung aja nih ya kayaknya ya kakak ya oke Aduh, ada banyak banget permen jelly ini Wah, siapa yang suka ini permen jelly nih? Komen ya. Kakani ah, suka juga nih. Ih. serem. Bentuknya mata nih, teman-teman. Wih. Aduh, tapi enggak apa-apa ya, ini kan permen ya. Oke, oke, oke. Wah, habis, teman-teman. Wah, beruntung sekali nih. Kakani ah, dapat banyak sekali ya, teman-teman. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. wow, wow. wow, wow. Di sini ada lagi, teman-teman. Wah, ada banyak sekali jajanan. Lihat, ada permen viral, permen per. Wah, lihat ada mini donat juga. Ya ampun, masya allah ya teman-teman, banyak sekali. Ada marshmallow segala ya. Wah, ada permen karet juga. Wah, lihat, antul. Apa ini teman-teman? Wah, ada jajanan panda teman-teman. Wah, pandanya gemoy. <tuh> wow, ada donat segala. Wah jajanan panda lagi ini teman-teman. Apa nih? Wah loli kaki. <laughs> Wah mantul teman-teman. Wah makin berat nih keranjang kakak nih. Gimana ya? Wih Dewi Dewi Dewi. Di situ masih ada teman-teman. Lihat ada apa nih? Ciki twist. Wah ada cukup cip. Wah banyak sekali ya kakak mendapatkan snack nih. Wow ball. Wow, mantul teman teman, tapi ada lagi kayaknya teman teman ya, di ya? Cari cari ya teman teman ya. Wudhuwidi, ini ternyata teman teman, ada jajanan. Ini ini biti wow, wow wow wow, ada banyak teman teman. Wow ada snack lagi teman teman, ini snack sip, wah sip betul ya kakak nih, dapat jajanan banyak. Wah ada si mantul nih lihat, jempolnya mantul katanya teman teman. Wah mantul pedes katanya. Wah, mantul, -mantul ya teman teman ya. Wah lihat keranjang kakak udah penuh nih. Tapi kira-kira masih ada nggak ya teman-teman ya? Kalau kalian lihat kasih tahu kakak ya. Wide wih, wide ada lagi teman-teman semuanya di situ. Wah langsung aja diambil. Wah ini Yupi teman-teman. wih, wide Yupi isinya banyak ya. Wah Yupi van gam. Wah mantul nih. Wah lebih bagi, bagi nih ke tetangga ya. Wah ya, masih ada nggak teman-teman ya? Wah wah lihat teman-teman. Di sini ada ya? Wow, banyak sekali jajanan. Ada jajanan pororo. Wah, ini ada si pinguin oh, ya teman-teman. Ya, wah, ada nyam-nyam. Oke, kita ambil. Wah, ada chip, mang jajanan coklat chip. Wah, ada jajanan coklat. Oh, edisi Doraemon lagi, ya, teman-teman. Ya, wah, ini apa, teman-teman? Ada sapi. Ini jajanan sapi ya teman-teman ya. Wah, wow, ada jajanan cokopai, marshmallow, wow. Ada permen tapi bentuknya tangan. Lucu. Wah, ini dia teman-teman. Coki-coki Upin Ipin. Wah, ada lagunya ya. Ayah Susanti. Itulah pokoknya yang viral itu ya teman-teman ya. Wah, ada apa nih? Jajanan keripik kentang. Wah ini teman-teman Ada permen karet nih Wah permen karet Big Bubble Edisi Transformer dan Kuda Poni teman-teman Wah ada hadiah stikernya teman-teman Wah lihat teman-teman keranjang kakak udah penuh Wah udah sore juga ya teman-teman ya Makasih kalian sudah nonton ya teman-teman Jangan lupa tonton video kita yang lainnya juga ya teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Dadah, Dadah.